Oke, okay, kita lanjutkan Sebelum kita membahas relation di tabel Saya akan membuat login Dan login ini nanti hubungannya dengan anggota yang sudah kita buat sebelumnya Yaitu di tabel anggota dan disini saya sudah mempunyai tabel anggota. Dan saya menuju kontak. Lalu saya membuat file baru. Lalu save as. Dan sini saya membuat login. .php Dan di login saya membutuhkan form. Saya membuat form action method dan disini pause lalu penutup form dan disini saya memberikan nama lalu titik dua dan mungkin input uh, type tag lalu name nama dan size uh, salah Dan mungkin dua belas, lalu di sini oke okay, size, dan di sini uh, password, titik dua, dan input, lalu type, dan tag, lalu. Pas, name, pas, dan size sama saya samakan 12, dan di sini size spasi input, lalu type, dan submit. Lalu, name nah, login BTN, lalu value, dan saya saya tuliskan semacam ini. Dan sekarang, jika saya simpan, lalu saya pergi ke sini dan saya ketikan login.php maka saya sudah mempunyai semacam ini ini adalah form login dan Anda bisa mempelajari login dengan sistem yang lumayan rumit di asastudio.org dan pilih php tutorial di situ saya sudah ada beberapa tutorial ter terdahulu untuk php tutorial paket lanjut dan Anda bisa mempelajari di situ tentang login, dan di sini saya hanya membuat login secara sederhana. Dan konsepnya semacam ini: setelah saya mempunyai form, saya memerintahkan PHP, dan di sini saya memberikan paragraf dulu. Dan di sini saya membuat PHP untuk memproses dari form yang sudah kita buat. Dan di sini saya mau memberikan pernyataan IF, dan DI IF saya mau mendeteksi uh, login BTN, dan di sini saya mau menuliskan dolar, pos, dan tanda semacam ini. Di sini saya namakan login BTN. Jika saya sudah mempunyai ini dan jika saya lihat saya cek. Oke, gini aja. Mungkin semacam ini dan jika saya simpan lalu saya pergi ke sini dan reload dan di sini ada error dan saya bisa menghilangkan error dengan memberikan error report thing dan memberikan 0. Jika saya simpan, sekarang saya sudah tidak mempunyai error lagi. Dan jika saya mengklik tombol, maka ada tulisan tombol diklik dan sekarang setelah saya membuat ini saya memberikan if lagi untuk semacam validasi if dan saya menulis ini nama mendeteksi nama jika jika nama tidak kosong dan saya memberikan dolar pos, dan di sini nama jika nama telah diisi dan di sini jika nama telah diisi di else-nya saya memberikan ehu pesan kepada pengunjung dan pesannya adalah anda belum mengisi nama Oke, semacam itu Dan di sini, saya memberikan if lagi Dan di if yang kedua Saya mau mendeteksi password Dan saya memberikan ini lagi dan di sini dolar pos dan di sini pas oke semacam itu dan di sini saya juga memberikan x semacam itu dan di else-nya saya memberikan eh di eh saya memberikan anda harus mengisi password. Oke semacam itu. Dan selanjutnya saya di sini sudah mempunyai database dan dan jika login saya simpan lalu saya lihat di sini dan jika saya klik maka anda belum mengisi nama. Saya mau mengisi nama dan di sini nama password harus diisi dan jika saya memberikan nama dan memberikan password maka tidak ada pertanyaan tidak ada pesan dan oke okay, di password saya memberikan uh, password oke okay, semacam itu dan sekarang jika saya reload saya enter maka, saat saya mengetikkan password, akan ada titik. Dan di sini, jika sudah dideteksi nama uh, dan password sudah diisi, di sini saya mau mengkoneksi dengan database. Dan saya di bawah sini mau menambahkan, uh, atau langsung saja saya di sini dan saya memberikan fungsi include once dan nah, koneksi .php dan setelah ini saya mau membuat atau mengambil data dari database dan di sini saya memberikan variabel dolar mungkin agg sama dengan mysql query dan tanda semacam ini lalu tanda kutip dan disini select uh, from anggota lalu select all select all tanda bintang select all from anggota uh, oke, okay, semacam itu dan oke okay, where saya memberikan where uh, nama dan di sini saya memberikan tanda kutip dua lalu titik dua dan saya mau mencek bahwa di sini nama yang dimasukkan nama yang dimasukkan seseorang tadi telah ada di database dan di sini saya mau membuat dolar pos dan nama